Oke okay. Kita ada di tempat Sentralnya Kegiatan kerja Nah ini kontrol-kontrol Yang kita gunakan Untuk kegiatan loading Nah ini Officer Yang selalu tugas jaga Dan mengontrol semuanya Demi kelancaran perusahaan alat-alatnya harus kita pantau selama jaga CCTV kegiatan dikontrol oleh kamera tombol-tombol atau indikasi kegiatan loading Dan Power radio, kompas untuk kegiatan, pantauan. Ini. ini meja bis atau buat laporan. Ini semua kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dibuat laporan ke perusahaan untuk dihitung per bulannya. radio standby radio untuk komunikasi antar sesama kapal permen semuanya ini baca perhitungan kargo yang masuk ke kapal yang tadi ya, betul. Oke okay. ini semuanya gelater koper ini, ini sistem alarm ini untuk lampu-lampu teku -lampu lampu navigasi Navigasi ada di sekitar sini semua ini kontrol alarm sentral sentral rekoda kebakaran api panas ini akan menyala ini ada dikasih di mana-mana Oke, itulah kondisi kontrol sentral power loading sebuah floating crane. Oke, terima kasih.